Oke, okay, uh, ini sementara menuju pesawat Lion Air uh, rombongan Lat Kapuas Gelombang Kedua. Ya, yeah, terima kasih. Oke, nanti dagu terlindungi serta kejakan masker tanpa celah. Perlu kami informasikan bahwa pesawat ini dan seluruh pesawat Lion Air telah dilengkapi dengan sistem HEPA filter A few minutes later. Ya, ya. Iya, monas. kolamnya di. Oh, sana monas. Ya. Di, di bawah kit di situ, biasa dia? Yeah, ya, ada pelanggan nanti. Eh, Sekarang Raja Utara ini atau Utara? Di wilayah saya, eh, Kabupaten Pilan sudah terlaksana nah, Sedikit banyaknya aturan daripada BPJS ini Alhamdulillah kami balik sudah tahu dan terlaksana Dan sudah diarahkan masyarakat mungkin sudah ratusan yang kami arahkan untuk masuk Kemudian dari pihak BPJS kenangkatan juga Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus Ketika ada penyerahan santunan itu menghubungi kami Dari perisai dan juga pembina timpas untuk penyerahan langsung di uh, rumah penerima membaik uh, Dan saya hormati uh, Asisten Deputi Wasrik BPJS Di wilayah itu Pak uh, Begini Apa namanya ceritanya ini? ini perisai yang eh, ada kerjasama ini itu hubungannya kami dari babi ktt mas ini itu apa namanya kami hanya mengumpulkan uh, ktp kemudian kami eh, lempar WA melalui grup uh, perisai nah, kemudian yang kami perlu tanyakan di sini pak ini kan tadi tidak pernah dijelaskan apakah kami dari Kepolisian bisa masuk peserta di sini nah Kemudian saya Alhamdulillah saya sudah masuk peserta BPJS, mungkin sudah hampir satu tahun. Nah, saya di sini masuk ambil dari pekerja yang saya masukkan di sini adalah petani dan pedagang. saya masuk, nah, apakah ini kan kepolisian ini sudah di, oleh ASAPRI katanya tidak bisa masuk pekerjaan itu? Apakah ini eh, pekerjaan polri kebetulan ini memiliki risiko di wilayah apa yang bisa dimasukkan kepada ke dalam pekerjaan, BPJS pekerjaan, pekerjaan, pekerjaan, Terima kasih Ya, terima kasih Pak Aris harus selesai jawab ya Pak Aris. Pertama Ada keterlakan di depan kantor desa itu patah tulang sama keluar darah dari telinga sama hidung Maksudnya, begini Pak, menurut saya jalan apa yang harus saya dititalkan karena di lapangan ini, masyarakat tahu bahwa wabin itu bisa apa saja segala hal wabin bisa ini, Berman, ini ada cuma karena kita akan pakai saya mungkin yang lain saya menentu